Kawan-kawan YouTuber, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kawan-kawan YouTuber, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jumpa di channel saya YouTube, Samuel Senipar YouTube channel. Kali ini akan ngepok jembatan 1 Batam Barelang. Kita tahu jembatan 1 Batam Barelang adalah ikon wisata pariwisata Kota Batam, kawan-kawan YouTuber. Jadi, pertanyaan kita yang timbul adalah kenapa setiap hari Sabtu dan Minggu jembatan ini selalu membludak dengan pengunjung dari tamu-tamu Singapura dan Malaysia kawan-kawan youtuber baik tamu-tamu lokal kawan-kawan youtuber kita sangat heran kenapa itu apakah dari mereka heran dari sini arsitek pembangunan jembatan ini yang begitu megah gaya-gaya Italia kawan-kawan youtuber ataukah piunya yang sangat menawan kawan-kawan youtuber kita tidak tahu mana daya tariknya nih kawan-kawan youtuber tapi menurut youtuber ini adalah suatu hal Momen yang sangat mengagumkan sekali kawan-kawan youtuber. Bila anda ke Batam, jangan bilang pernah ke Batam jika anda belum menginjak jembatan ini kawan-kawan youtuber. Itulah sekilas daya tarik jembatan satu Batam Barelang kawan-kawan youtuber. Kita sebentar lagi akan ngeplok melihat bagaimana berjubelnya masyarakat atau orang-orang luar di sekitar sini kawan-kawan youtuber. Tamu-tamu dari Singapura dan Malaysia membludak ke sini, kawan-kawan YouTuber, Samuel Sandy YouTube channel.